Oke, kali ini aku bongkar masalah upload video Mungkin sebagian orang yang baru mahin di Youtube Dia ketika punya konten, dia upload Misalnya dia punya konten ini udah banyak nih Dia udah edit, udah semua scene-scene nya sudah lengkap Tinggal upload aja Jadi dia upload tuh ketika dia misal mau tanggal 2 dia upload Tanggal 5 dia upload Wow, capek banget Bisa kita buat sekali upload Itu sampai 20-50 video pun bisa dan tinggal nentukan tanggalnya, gimana caranya. Oke, gue beritahu. Jadi, ada namanya tuh kita kayak buat tanggal. Kapan sih kita mau buat tanggal ini? Ini bakal liris seperti punya gue. Ini kan ada yang pribadi, pribadi, pribadi, pribadi, pribadi. Jadi, gue buat aja yang ini ya. Di sini bisa kita buat ini jadwal dan tanggal. 31 atau kita buat di tanggal selanjutnya Di tanggal 10 juga bisa Dan jamnya bisa juga kita tentuin Jadi kalau bisa Kalau yang mau rame itu dibuat Itu penonton rame ya Ini gue katakan sedikit rahasianya Penonton rame itu biasanya itu di angka Rest jam 4 sore Kenapa jam 4 sore? Karena di sini nih Jamnya orang pada pulang Anak sekolah pulang, pekerja pulang Dan gue jadwalkan kan jadi nanti bakal video gue ini bakal nongol tanggal 10 Februari tanggal 22 eh, tahun 2002 jam 4. Jadi video yang pribadi ini semuanya ini udah gue upload. Tinggal buat jauhin lagi. Jadi kita bisa hemat kuota. Jadi kalau misalnya udah banyak video kita kita tinggal nongkrong di sebuah cafe langsung upload. Jangan pakai kuota internet biasa, sayang, sayang banget, sayang banget, sayang banget. Jadi segitu aja fitur singkat yang gue beri. Selalu berbagi, semakin banyak tahu, maka semakin baik. Jika kalian suka ini, kalian boleh like. Jika nggak suka, juga boleh dislike kok. Jadi, gue harap sih meninggalkan jejak aja di komentar, biar gue tahu gitu, apa yang kurang atau ada yang lebih dari punya gue. Oke, okay, thank you. Terima kasih.